tuh Baik, kembali lagi dengan saya teman-teman Muhammad Bagus Saputra di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikitnya menyambung cerita atau alur yang telah disampaikan oleh teman-teman kita atau Kak Fajar yang tepatnya pada part pertama dan Kak Reski pada part kedua. Pada pada kali ini kita akan mereview kembali, mereview ulang akan kedatangannya si Selap merah, selap merah mas Marcel ke padepokan Gusam Sudin Di padepokan Nurjati, tepatnya di Blitar Langsung saja teman-teman kita simak dulu sebentar video yang ada Dan ada kalanya nanti kita akan membahas atau mengunggah atau merespon Apa sih yang sebenarnya dilakukan ini bayar atau tidak sih Menurut pandangan-pandangan kacamata entah hukum politik dan lain sebagainya Langsung saja teman-teman memperhatikan waktu kita enggak ada waktu lama kan. Oh, ya. Dari tadi kan udah. Masalahnya juga nggak enak kan jatuhnya, oh. jatuhnya. Oh, eh, woy, woy, hmm. Hmm. Nah, Mas, nah, mas nah, Marcel nih. Apa? Dia kok ngaku Amin aku ini saya nanya. Berarti oh, aku ada kepentingan jadi. Ya udah gak mau Ya biar hmm. ada kerjaan lo, Pak. Loh. emang e gimana kamu? <laughs> ini nah itu namanya. Loh, lo enggak, biar, emang gak, ketemu ketika. saya lo. Biar ketemu saya lo. Loh, nah, kamu kan sudah bilang sama saya. Apa? Jadi di BBI itu kan sudah bisa. Apanya? Dan nah, kenapa gak janjian sama saya? Janjian apanya? Sudah jadi ke dong lu kan katanya semua, kan saya urusannya sama Udin, Mas Hudin, Mas Hudin. Tapi Udin ini, buat di bukan ini kan juga urusan jadi urusan saya. Iya kan kata bapak kan oh, urusan hukum. Tantang, loh, ya. Tantangan loh, anda tuh yang ya, mana? Kan, iya. iya kan? Eh, yang nanteng kan Mas Udin Siapa? Mas Hudin ya. Mana? Lo iya kan, kan saya kenal bung kan. Nah teman-teman di sini mulai terjadi percakapan teman-teman. Adu kalam, adu bahasa kasarnya, adu jidal mulut lah antara pengacaranya Gus Sam Sudin dengan Mas Marcel nih teman-teman yang dimana ketika kita tarik sejarahnya maksudnya kita ketika kita tarik kisahnya cerita sebelumnya tuh kata Gus Sam Sudin tuh terbuka on time siapa saja yang mau datang bakalan full day atau bakalan diterima dengan respon yang baik katanya begitu tapi realita yang terjadi di lapangan sangat kontras teman-teman yang mana yang datang bukannya si Gus Sam Sudin malah ma, apa, menyuruh Pengacaranya dulu yang datang teman-teman Nah di sini di TKP terjadi Apa Pertengkaran mulut silat lidah lah Teman-teman nih Antara pengacaranya si Gus Samsudin sama Mas Marcel Yang mana pengacaranya juga keras kepala Kan sebenarnya sejatinya Mas Marcel nih undang Gus Sudin Yang pengacaranya yang datang malah pengacaranya Marah-marah ke mas Marcel kan nggak logis ya teman-teman Untuk lebih jelasnya lagi mari kita simak Selanjutnya apa video lanjutannya teman-teman Semua, enggak tahu Kata -kata siapa. Kata-katanya maksudin semua yang berkepentingan silakan datang. Jangan ngomong di YouTube aja. Ini baik loh. Ini baik loh. Lo kepentingannya gelegak. Ini baik. Kami penasaran di sini. Iya, penasaran aja. Penasaran nah ini keganjalan ya teman-teman dimana yang tadi kan ke samselin bilang bakalan full day buka pintu loh buka pintu untuk siapa saja yang datang mau niatnya buruk, mau niatnya apapun dia bakalan buka pintu tapi di sini yang ngocol malah pengacaranya teman-teman yang mana kalau kita lihat si mas marcel nih cuman penasaran mau membuktikan gitu loh apakah betul, apakah memang kekuatan, bukan kekuatan pengobatan atau pekerjaannya gue samsudin itu betul-betul real apa dimanipulasi dengan tipu dayanya teman-teman tapi yang anehnya keganjalannya yang terjadi pengacaranya malah bertolak belakang dengan niat sebelumnya mas marcel ini malah semena-mena mau musir dengan seenaknya, apa datang tak diundang tapi padahal kalau kita sebelumnya kan katanya on time dia bakalan Datang kapan aja terbuka dan sebelumnya juga Mas Marcel tuh udah mau ngabarin ke Gus Samsudin sebetulnya, tapi entah pengacaranya atas dalih apa dia menolak kedatangan tamu ini. Mari kita lanjutkan dulu sebentar, teman-teman. Belum, apa, apa dong? Ini temen kamu, bilang apa? E, iya. temen Cika kamu, tidak penasaran? Iya, dia tidak bisa. Iya, dia tidak bisa. Ya udah, dia udah. kamu kasih, kamu Apa, jangan dipelintir? Saya pembuktian, ya, loh. buka, temen kamu ini nah, ya. penasaran. kalau hanya penasaran, tidak boleh karena Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? video anda. Kenapa? loh. karena video anda Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? nantang saya, Kenapa? nah edukasi masyarakat Indonesia. nah ini kesalahpahamannya awal mula kesalahpahaman pengacaranya si Gus Samsudin teman -teman. Gus apa? Gus Samsudin maaf. apa Mas Marcel mau membuktikan cuma sekitar membuktikan akan kerilan atau ke benaran tentang pengobatan atau tentang pekerjaannya Gus samsudin teman-teman tapi di sini malah pengacarnya bilang atas dalih pelintiran pe apa namanya AISU disus, apa dituduh dituding fitnah di akunnya Mas Marcel Mas Marcel malah bongkar bongkar ke bongkar bongkar Aib lo kan tujuan Mas Marcel di sini kalau nggak mau jadi fitnah ayo kita buktikan nah katanya gitu tapi lagi-lagi sepengacaranya ngocol terus teman-teman Enggak -teman. tahu keras kepala mau dirilkan, mau dibuktikan enggak mau, mau pulang juga disegat karena apa? karena ini masih diutup fitnah nah ini jalan keluarnya kayak apa teman-teman makanya kita simak acara selanjutnya apa? Video selanjutnya boleh yang tidak saya meng tidak mengizinkan. Tadi ya. direkam toh? Loh, artinya kondisinya ini bukan Mbak Bagaimana? Mbak, Pak Agus Sudin ya, yang bilang kalau ya. saya tidak disertai. Loh saya yang saya pikir Tapi mewakili Pak Agus Sudin. Saya memang gila hukumnya saya. Ya, ya, kan ya? Saya pengajarannya. Nah, saya, nah, ya. saya melindungi ya. Oke. Artinya nah, ya. memang kondisinya lewat kita. Yang melindungi bukan hanya Pak bukan ini ada masyarakat ini. Ya, iya. Sudah. nggak boleh nih Pak ya. nggak boleh ya, berarti ya. Terima Boleh ya, nggak? Iya, boleh nggak? Yang tidak boleh siapa? Bila. Tadi katanya enggak boleh gak? Ini anehnya lagi teman nih. Tadi bilang tidak boleh. Sekarang kira mau balik bilangnya yang gak boleh siapa kan aneh gitu loh. Kan kalau logis gitu loh. Standar pengacara yang ilmunya udah Mai, masa Allah lah sudah hukumnya dari segi hukumnya dari segi politiknya dari segi ekon dari segi sosialisasinya itu udah di atas rata-rata. Tapi kok ini malah pelin plan pintun karena kan tidak punya pendirian dengan apa yang dia katakan sebelumnya teman-teman. ah sungguh memang aneh aneh aneh Kita lanjutkan dulu sebentar. Iya. Yang ada pembuktian. Iya, untuk Semua tantangan. Duh, pembuktian kan tuh. Kalau saya fitnah. Bukan, bukan kalau iat saya fitnah. Saya fit. Kalau saya benaran fitnah. Ini bukannya baik. Eh, ini baik lu, Pak, biar masyarakat tahu. tantangan-tantangan ya, videonya ada kok gimana sih? Tantangan gimana? Coba. Apa tantangan ya. saya apa coba? Semua orang lihat. Lihat mana? Duh, semua orang lihat gimana? Enggak, coba coba video saya yang mana yang nantang coba, silakan. Saya mengedukasi. Edukasi bagi Edukasi mengedukasi Men menghina orang menghina mana kata-kata saya mana yang menghina coba berapa Men keberapa so, oh, ahisa kita, kita udah boleh jawab ya. ya, boleh ya. berarti Atau kita udah datang yang penting ya dong berapa? kita udah Mas Budin bilang katanya ya, bagi siapapun ada, yang datang boleh, boleh ngomong apa saja ya ya, ya tapi jangan melintir melintir itu aja enggak eh, melintir enggak melintir kan saya pelintir dari mana coba tadi kata Mas Pandawa nih kalau ada asal kita uh, lihat Kalau iya, iya. anda upload Kita tahu kita, ada, ada, ada, kita lihat Kita tahu iya. Kita tahu Itu tahu kita Terima kasih Iya, Ya udah KTP-nya nah, juga agak tidak ada Merti Terima juga. kasih ya. Kenapa? Kenapa Ya, so. ya udah ya, Udah gak boleh nih ya Berarti Kita udah datang Yang penting ya guys ya Oke ya, ya, ya. Okay, ya. <laughs> Sungguh keanehnya nyata Teman-teman Nampak kita lihat Disaksikan sama warga Puluhan warga Menyaksikan perdebatan yang Sedikit lucu Kalau kita lihat Dari kasemata hukum Teman-teman yang mana standar pengacara kok masih bisa pelin-pelin dalam memutuskan keputusan yang udah dipegang sebelumnya, yang udah dikeluarkan dari mulutnya sebelumnya. Yang mana kalau sebelumnya dia bilang, ini ndak boleh ini, gak boleh pembuktian ini, tapi pas mau balik kok, siapa yang boleh bolehkan pembuktian, nah giliran sekarang nih masih... Ah, aneh lah, sungguh aneh ya teman-teman ini. Nih kita saksikan ini apakah masih mau diikutin atau masih mau dikejar nih si Sulap Merah nih teman-teman. nih. -teman. Mari kita saksikan sebentar ini. Sudah datang ya, jauh-jauh loh dari Jakarta 14 jam loh, 14 jam. Kalau emang trik ya, kita tutup channel itu oh, bukan ini, nah, kita ini kita tidak diijitkan karena ada punya niat jelek. Ya enggak lho, loh, ya Allah. ada punya oh, niat kan jelek gimana, kan. niat jeleknya apa pak? Eh, kan. Ada konsekuensi Mas, juga, kan, Bu Dinda. Anda ini kan sudah komunikasi dengan saya dengan baik, ya? Ya, sudah, an, Anda sudah punya punya etiket baik, katanya mau take dog, apa-apa, dan segala macam. Gitu. Kan, dengan menit ke berapa ya, Mbak? Ya, ya, udah, kalau emang fitnah, ini lelah Silakan. Ada yang bikin sih, cukup. Cukup. cukup. Bukan fumar, masalah cukup tidak cukup. Ada juga yang hanya untuk fitnah, namanya. Ya, kita buktiin aja, Pak, siapa yang fitnah? sayang fitnah kalau atau itu? Yang namanya fitnah. Bicara, oh, udah. fitnah Bicara, mbak. Mas Marcel, jam kini kilo emang bener 14 jam loh. Ya udah, udah, udah. udah, ya, udah, tumpur, udah, udah <susur> masih dikejar pertanyaan teman-teman. Masih dibuntutin ini Mas Marcel. Belum puas dia ya, dengan jawabannya sama si Mas Marcel. Tadi katanya bisa pulang, tapi mau pulang masih dikejar. Masih dibuntutin. Mbak, anak apa? Anak masih masibuntutin induknya nih. Sungguh lucu, sungguh lucu. Tapi kalau kita lihat tentang fitnah ini teman-teman, sangat apa fitnahnya sangat maksudnya keraslah lah kode etik fitnah teman-teman. Yang mana Mas Marcel dituding fitnah, tapi ketika mau membuktikan ke fitna, ke, ke fitnahnya apa? Ke fitnahannya tuh di mananya? Dia masih ngocor masih kamu tuh fitnah, kamu tuh fitnah, tapi tidak bisa membuktikan dong fitnahnya yang mana. Kan Mas Marcel nih mau membuktikan gitu loh kebenaran, mau menguas buat tabir-tabir yang ada, mau memuak kebohongan-kebohongan ke, dengan sebuah kebaikan, niatnya tulus 14 jam dari Jakarta, buat se, apa real, mau membenarkan jalan-jalan yang tersesat, untuk menyadarkan masyarakat, tapi sampai sini tanggapannya malah begini kan ndak enak gitu loh di hati. Nah, untuk selanjutnya, mari kita saksikan dulu teman-teman, biar gak salah paham. <Gülüyor> nah itu penipuan. kalau mau ah, ya, kan kalau minta itu seperti itu berarti nipu kalau enggak yang enggak tadi kan di awal gitu kata katanya e laia Kaca ya Pak. Kan kata katanya penipuan coba nantang saya gimana sih nantang enggak saya sudah diberitahu loh seperti lihat ya nah, yaudah, nah, pak. Itu udah Pak baik udah baik-baik gitu ya udah Pak urusan saya semuanya baik kan urusan saya sama Samsudin kan apa-apa gitu. katanya kalau datang enggak apa-apa dia kan urusannya ah. lain kan ayo tantangan ini gitu lo iya dia Samsudin coba dia dia urusannya apa ya apa ini ada ada ini ya Nah, ini waktu momen-momen yang epik teman-teman. Di mana orang terpenting di desa tersebut muncul nongol. Apakah yang bakal terjadi? Mari kita saksikan video selanjutnya. Ya, ya, ya. Bukakadesnya teman-teman. Orang yang paling bijak di, di desa tersebut. Yang dituakan lah teman-teman. Kata Mas kan, siapapun yang mau datang datang gitu. Hmm. Terus saya datang, sudah masuk ke dalam. Belum, makanya nunggu di gimana ini maksud kedatangannya dulu, ada identitasnya Nah, ini momen yang agak sedikit mengganjal teman-teman. Di mana orang mau bersilaturahmi yang notabene-nya cuman sebentar banyak 3 jam, 5 jam tidak menginap, satu kali 24 jam ditagih KTP PKK. Kayak mau registrasi kependudukan aja teman-teman. Ya kalau gini kita mau beli gado-gado di kampung orang juga harus bayar apa nunjukkan KTP gitu ya teman-teman ya, biar tidak dikira warga sing, biar berndak dikira teroris gitu ya. Masa ya cuman Numpang silaturahmi lah bahasa halusnya sejam dua jam anjang sana anjang sini untuk mengikat sebuah kebenaran tapi malah diminta ya bukan salah sih kayak orang tepat aja teman-teman. Mari kita lanjutkan dulu biar tidak salah teman-teman. Baik baik. Iya iya kan? iya iya. ini jadi tahu nih. Algojo dari mana datang nih, tiba-tiba aja dari belakang kayak kaki bonsainya Naruto teman-teman nih Nggak tahu diundang, nggak ada angin, nggak ada topan, nggak ada badai, tiba-tiba nyerang mas masing dari belakang Nah berarti ini ada titik fisik apa, tindakan fisik di sini teman-teman Ketika kita rujuk di ROKHP, ada pasalnya teman-teman ini pelanggaran HAM nih, ceritanya begini nih Untuk melanjutkan, kita simak dulu sebentar teman-teman, benda secara paham teman-teman boleh. Nah, Lagi-lagi pasal Masa masih ngocol minta KTP tadi katanya disuruh pulang diusir sekarang minta KTP ini maksudnya apa teman-teman nih kok tambah jeli gini ceritanya teman-temannya tambah panas suasananya tambah naik hitam nih kita ingin menyimpan nih teman-teman nih mana yang betul mana yang salah ini seakan-akan abstrak nih yang satu ada yang main fisik ada yang main mulut ada yang main ini ada yang main itu ini udah kontras sama budaya Indonesia nih teman-teman yang katanya cinta toleransi sesama umat, saling kasih mengasihi saling sayang menyayangi menghormati tamu yang datang, tamu itu ibarat Tuhan tapi, orang mau bersilaturahmi rahmi malah diperlakukan layaknya orang teroris layaknya orang yang seakan-akan dia rusuh gitu loh kan niatnya baik, niatnya ingin membuktikan tentang suatu kebohongan kalau itu bohong loh kalau memang betul kan Mas Marcel bersedia menutup channel YouTube-nya dan bersedia Melakukan apa aja yang diminta gitu loh. Tapi anehnya lagi-lagi seperti ini teman-teman. Untuk lebih lanjutnya kita simak video setelahnya. Hmm. Iya nah, okay, ya, makanya kita baik-baik nih Bang omong Ini maksud tujuannya apa? Iya maksud tujuan Pak no, Awalnya kan no. Awalnya saya reaction Nah ini sekarang Pak RT nya Sudah mulai bersikap bijak teman-teman Mudah-mudahan setelahnya akan bijak terus nih Sekarang mas-mas lagi digiring untuk bercerita Sebab musababnya Kenapa dia berkunjung ke Tanah Padepukan ini teman-teman Nah Kita simak setelahnya ini bilang, "saya tuh fitnah uh, mm. <laughs> di..." Ini ada salah satu kru yang terzolimi teman-teman nih, sampai dia mengalami fobia trauma. Minta pulang, ngembet pulang dia teman-teman. Uh, sungguh mir miris, miris, ya Allah. Katanya negeri berkebudaya, negeri ber krama lembah-lembut, luhur. Tapi kok menyambut tamu seperti ini, menyambut Tanah apa saudara seperjuangan Saudara tanah seayap Seperti ini dilakukan layaknya Musuh teman-teman eh ya Allah, ya Allah Kita lanjutkan dulu teman-teman yang pakai tadi kan saya terangkan ini Pak. Iya iya, terangkan terangkan. Enggak tenang. Dari tadi saya tenang Pak. Ya. Saya minta identitasnya mana? Apa? Identitasnya mana? Iya, boleh entar. Ini keterangan dulu tadi kan. Saya tanya dulu. KTP ada? Ada. Minta dulu. Tentu. Coba boleh. KTP kasih enggak? Saya ini juru bicara Tuh, katanya pulang aja. Ini juru bicara saya. Suaranya Ini, Kata Ini, Saya urusannya ini Pak Ahmad. Nah ini, apa -apa nah, ini titik dimana Mas Marcel mulai mungkin agak berat hati sedikit mengungkapkan identitasnya, memberi. KTP-nya kayaknya teman-teman nih Karena dipaksa Dipojokkan terus sama Pak RT Sama Pak Kades Maaf Pak Kades khususnya Orang yang ditokohkan di desa tersebut Makanya nih semakin terpojokkan Ini Mas Marcel teman-teman Mungkin kalau kita bayangkan Ketika kita ada di TKP Mungkin kita agak sedikit trauma teman-teman Di mana itu kita lihat syutingannya itu ada warga berjibun teman-teman tuh, Seakan-akan Kayak menghardik menonton Eh ah. Kayaknya nggak suka sama kedatangan Mas Marcel teman-teman. Mari kita saksikan video nya, videonya teman-teman. kita masuk dengan agenda. Siapa? Yeah. Dari mana? Yeah. Terus lah itu masuk tujuannya apa? Lapor dulu ke Pak MTP, Pak. KTP, iya. Nah, ya kan? Biar apa? Kita semuanya menjaga satu sama yang lain. Yeah. Pak, yang tadi saya tanya. Mas, asli dari mana? Jakarta. Ada KTP-nya? Kan, saya tadi kan tanya toh, Anda ada di wilayah administratif sebuah wilayah namanya iya, di, di Saja, bisa diartikan seperti wilayah yang lain iya, bisa. Betul. saya baik-baik ya. Anda itu terus berokal gimana kalau kamu Pasti, semuanya kita layan Yaudah, masyarakat masyarakat, ya, ya. Allah. Yaudah. Yaudah. ini kan kontras ya teman-teman gak -teman, ya. relevan maksudnya gak sinkron apa yang dikatakan sama pengacara sama apa yang dikatakan sama gue samsudin yang gue samsudin kalau kita lihat di tayangan cuplikan ini welcome yang mau dateng datang. tapi tadi kok yang malah ngocok pengacaranya teman-teman tadi yang katanya gini gitu gini gitu fitnah kamu tuh kamu tuh ngapain kesini kamu tuh mau fitnah gue samsudin kan kamu tuh mau gini gitu gini gitu malah jelimet semakin panjang masalahnya teman-teman kalau gini kan welcome sama welcome ini kan agak dingin gitu loh coba dari tadi mungkin agak dari tadi mungkin apa maksudnya dari tadi gini kan agak agak enak gitu teman-temannya ndak bakal terjadi ricoh sedikit kericuhan kayak tadi yang baku hanta maksudnya agak senggolan fisik tadi tuh emang agak kurang sih namanya rasa kemanusiaannya di sini Coba kita lanjutkan video setelahnya ini, pembawaan pengacaranya ini teman, kalau saya lihat dari sudut pandang asal-muasal konflik ini, asal-muasal permasalahan ini yang mana tidak bisa merespon dengan kepala dingin gitu loh, bawaannya panas, panas, panas, terus akan-akan tuh, tamu mas Marcel nih mau apa, nyerang dia padahal ya, enggak kan ah, memang sih kita lihat dulu sebentar ini, sampai sulit ngomong saya teman-teman, saking gremnya <tuh> ini dapat kita tadi sedikit kesimpulan teman teman, dimana kru dan tim-tim dari mas Mars ini mulai trauma dengan apa yang dialami atau di lakukan oleh pihak-pihak di sahas tempat yang mana ada yang main fisik ada yang main mulut, ada yang main gini sampai ini, lihat dari Gus Samsudin ini, ini udah mulai welcome nih dia, tapi ya kalau ini asal-masalnya memang dari pengacaranya kalau saya lihat teman-teman ini tapi untuk lebih jelasnya mari kita lihat tayangan setelahnya teman-teman inilah pernyataan dari Gesang Sudin yang masih agak sedikit kurang sinkron dengan pengacaranya yang Gesang Sudin mengungkapkan itu kalau mau datang datang aja masuk saya penglarang gitu loh tapi ketika mau datang pas waktu di TKP mas-masnya malah dicegat sama satpam dan malah diajak debat mulut sama si pengacaranya sampai digiring ke pinggir jalan ini sampai tahu tau kemana nih ada mungkin berpuluh-puluh meter tadi itu digiring lihat saksikan tayangan video setelahnya barang barang, barang. oke okay. ya rekamannya cuma sampai